Spesial momen Hari Valentine Day, Denny Caknan dan Happy Asmara merilis single lagu terbaru tepat di Hari Valentine ini. Setelah sekian lama, akhirnya keduanya duet bareng lagi. Lagu yang berjudul Valentine Day ini sangatlah spesial. Keduanya terlihat bahagia dan tak sabar untuk melihat hasil dari video klip terbarunya. Ini terlihat dari foto-foto mesra keduanya saat proses pembuatan video klipnya. Konten dikasih hati ya, sama sahabatku tercinta, thank you. Ya, mereka baik juga sekali. Dari eh, aku nggak dari siapa ya, aku ya. Makasih. Tak cuma rilis lagu baru, Happy Asmara juga dapat kado spesial di Hari Valentine Day ini. Happy Asmara nampak sangat gembira ketika dapat kado tersebut unggah story IG di Instagram Happy Asmara bermain emot lucu tentang harapannya di tahun 2022 ini. Dalam emot tersebut menunjukkan tulisan tahun ini dilamar. Happy Asmara nampak bahagia melihatnya. Kode untuk Denny Caknan saat syuting video klip lagu terbarunya. Happy Asmara dan Deni Caknan sangat begitu mesra dan saling bertatapan mata karena cinta yang tulus. Momen bahagia ini sangatlah berkesan bagi kedua pasangan ini, kawal sampai tua. Ada hujan setelah badai, ada aku setelah mantanmu. Lupakan masa lalumu, marilah bahagia denganku. Lupakan masa lalumu, marilah bahagia denganku. Postingan Happy Asmara selalu bahagia begitupun pun Deni Caknan keduanya seperti saling membalas ungkapan hatinya lewat story Egi